Tuh, area parkirnya yang sangat luas, jadi tidak usah khawatir ketika kesini di libur panjang atau akhir pekan karena area parkir yang memadai. Oke, untuk harga tiketnya sendiri itu dimulai dari Rp30.000 sampai Rp40.000. Akhir pekan cukup terjangkau lah dengan tempat-tempat swafoto dan pemandangan indah, sudah terbayar. Sudah oke, kita masuk ini pintu masuk ini di akhir pekannya jadi cukup padat ya, ini area kantin atau tempat makan dan di sampingnya ada pemandangan yang sangat indah mantap lah pokoknya deh Oke okay, kita akan coba salah satu spot foto favorit juga ini langsung ada pilih ke perbukitan ya pemandangannya dan ditambah dengan cuaca yang mendung bikin suasana semakin sejuk. Oke next kita jalan lagi. Setiap sudutnya adalah tempat foto ya. Jadi mau tuh foto dimanapun hasilnya pasti akan lebih bagus karena dengan latar belakang pemandangan yang indah dan juga taman bunga menjadikan foto menjadi lebih lebih menarik. Oh ya di sini juga menyediakan jasa pemotretannya cukup terjangkau kok dengan 100.000 kita sudah mendapat hasil cetakannya 3 lembar dan juga beserta filenya berisikan 8 foto hasil fotonya juga bagus loh Nih dia salah satu contoh hasil fotonya keren kan